Situ Abang Bilar mengunggah atau post kembali postingan yang telah diposting oleh Pak Otis Persahabat ya Tentunya ini uh, kita lihat suatu kebanggaan persahabat ya Lesti dan Rizky Bilar Tentunya banyak sekali dukungan dari orang-orang hebat Salah satunya seperti Bos besar Antv ini Pak Otis Persahabat ini luar biasa banget Semakin bangga kepada Lesti dan Rizky Bilar dalam postingan tersebut juga tentunya Abang B menggunakan sebuah kalimat caption dikatakan terima kasih sudah berkenan mampir ke lokasi JWB Pak Otis Haji dan Ibu Kiki Zulkarnain Ward persahabat ya wah tentunya Rizky pilar langsung mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Otis persahabat ya langsung ada jawaban komentar dari Pak Otis tuh tentunya membalas komentar dengan hot persahabat ya wow. Dan ini keren banget bersahabat ya Semakin bangga kepada idola kita Yang semakin banyak dukungan Yang support tentunya Buat hubungan mereka bersahabat ya Mudah-mudahan kebahagiaan kelancaran selalu diberikan Kepada hubungan Lesti dan Rizky Bilar dan ke kabar selanjutnya para sahabat, kita juga mendapatkan info kembali dari Bang Arnil ya Bahwa tentunya jangan sampai ketinggalan, jangan sampai lupa Sore hari ini jam 5 para sahabat yang akan hadir ke Point Last ini Ini tentunya episode bersama Kak Arifi ya. Ini seru banget, kejutan banget buat kita Bahwasannya banyak sekali pembahasan yang luar biasa Tentunya membuat kita bahagia para sahabat ya Terus mantengin video.com Bakal hadir kejutan dari Dede Lesti Di acara Poles Kepoin Lesti persahabat ya Yang akan tayang sore hari ini jam 5 sore ya persahabat ya Dicatat jamnya Sambil tentunya ngabuburit bareng Dede Lesti persahabat ya Kita akan disuguhkan vitamin bahagia dari idola kesayangan kita Dalam postingan yang juga tentunya persahabat ya Bang Aril menuliskan sebuah kalimat caption dikatakan disitu sama seperti manusia lainnya, kok dede juga suka ngerumpi sama orang lain? hihi eh ingat ngerumpi yaa, eh, Lover Bukan gibah loh ya, jadi harus hati-hati banget nih Jangan sampai apa yang kita rumpiin itu malah jadi gibahan apalagi sekarang bulan Ramadan Nah Lesty Lover pasti penasaran kan apa aja sih yang dede rumpiin? Kalau gitu jangan lewatkan episode Poles Kepoin Lesti hari ini Pantengin terus kepoin Lesti setiap hari Senin dan Kamis jam 5 sore eksklusif di video.com persahabat ya Tentunya ini eksklusif banget Tentunya di daerah Lesti akan memberikan kejutan bahagia bersama Karivi persahabat ya Pantengin terus video.com bakal hadir oleh skepoin Lesti jam 5 sore hari ini Ke kabar berikutnya persahabat ada unggahan dari guysnya si cantik di Lesti ya kita lihat aja nih Wow, para sahabat, ya tidak Lesti mengunggah ketika tentunya foto shoot bareng saudara tersayang, para sahabat Ya, Aabeni dan Redi nih, wow, tinggal sweep up aja, kata Dedi Lesti, para sahabat Ya, tentunya ini adalah momen bahagia dari idola kita, para sahabat Mudah-mudahan tentunya kebahagiaan juga selalu diberikan kepada keluarga Lesnar, amin Ya, robal alamin dan selanjutnya juga para sahabat ya Ada unggahan lain dari guysnya Dede Lesti Wow tentunya Suatu kebanggaan juga nih Dede Lesti mendapatkan hadiah langsung dari Haifas Tentunya ini kado lebaran para sahabat ya Wow ini luar biasa banget Suatu kebanggaan Banyak sekali yang sayang Kepada Dede Lesti para sahabat ya Menunjukkan banget nih bahwa Support dan dukungan dari semua orang sungguh luar biasa banget kepada dia lesti persahabat ya mudah-mudahan tentunya kita selalu mendukung dan mendoakan buat hubungan lesti dan bilar mudah-mudahan secepatnya bisa melangsungkan acara pernikahan amin ya robbal alamin dan selanjutnya para persahabat kita mendapatkan kabar bahagia langsung dari bu harusiwi ahmad ya kita lihat aja di akun pribadinya di sini Ibu menginfokan bahwa malam hari ini hadir konser lida Top 42 Grup 7 Putih. Tentunya jam setengah sembilan malam para sahabat ya, yang bahagia malam ini tentunya. Paket komplit persahabat ya Lesti dan Rizky Bilar akan tampil bareng kembali malam hari ini dalam acara konser LIDA Baru sahabat ya kita lihat aja di akun Instagram beribubi siwi di sini menuliskan info persahabat ya kaya dikatakan juri yang bertugas malam ini adalah dari guru putih dede Lesti Kejora Papa Pak Fafil dan Areza dan fashion guru Eko Chandra persahabat ya host-host kecintaan kita semua yang selalu menghibur Abirangzi Irfan Hakim Gilang Dirga Lidara Jirayud D4 Official Ruben Onsu dan kakak Rizky Billar yang selalu nunggu kakak sepanggung dengan Dede kita nonton ya Wow tuh para sahabat tentunya malam hari ini sudah resmi Lesti dan Rizky Billar bakal Tampil satu panggung kembali di acara konser. Lidah, persahabat, ya ini tentunya momen yang paling kita tunggu. Siap-siap begadang, siapkan cemilan kalian. Malam hari ini bakal tentunya hadir kejutan bahagia dari Lesti dan Rizky bilal Kita masih menunggu kejutan barunya, persahabat. Mudah-mudahan kita mendapatkan kabar baik, kabar bahagia selanjutnya. Tunggu saja info terbarunya ya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang Min terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.